serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk kabar terbaru hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia banget ya Alhamdulillah mendapatkan asupan vitaminnya langsung dari Bunda Lesti Lesti Kejara Foto masih berada di negara Singapura hari ini dengan penampilan outfit yang sangat kece banget, Masya Allah banget ya Kita bangga, kita bahagia sekali Bunda Lesi hari ini sangat cantik Mudah-mudahan ya, sehat selalu untuk idola kesengan kita Dan ada yang baru juga nih, Kejora in style. Wow, langsung aja persahabat ya, kalian follow akun Kejora in style Ini ada stylist-stylist Bunda Lesi Kejora yang selalu diupdate nih persahabat ya dan kita simpeng juga postingan ini diunggah kembali oleh akun Les Larsik. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari akun Indah Boings mengatakan... Udah dong, Masya Allah Bunda outfitnya selalu mengheja simple tapi elegan. Wow, Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption sebelumnya dituliskan. Masya Allah, Mangga di follow kakak bunda, Teteh, Akang, Nyai, Mak, Kejora, InStyle. Tuh, persahabat ya, langsung aja di follow. Yuk, sama-sama kita support dan dukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Kemudian persahabat, kita lihat juga suasana di Singapura hari ini diunggah oleh Teh Novi. Masya Allah banget ya Tenovi ini mengunggah video nih, tentunya keseruan liburan hari ini di Singapura Masya Allah banget ya, indah banget persahabat Masya Allah kita berasa liburan bareng Lesti dan Rizky pilar ya hari ini. Doakan yang terbaik apapun yang dilakukan selalu dimudahkan untuk Lesti dan Bilar Kita juga masih menunggu cidukan Baby L ya dan pastinya kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.